Halo sahabat HOME Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang basic web programming, pemrograman web dasar. Dan kita sudah tiga video membahas tentang form. Jadi mulai dari yang paling sederhana, kemudian dilanjutkan ke bagian yang berikutnya, kemudian memperdalam tentang input type. Ada banyak banget teman-teman. Di video ini kita akan mempelajari tentang inputan Combo box, radio button, dan juga checkbox. Yuk kita pelajari bersama. Jadi biasanya di dalam formulir itu ada pilihan-pilihan. Misalnya untuk pilihan yang hanya boleh memilih satu, kita menggunakan yang namanya radio button. sini misalkan pilih mata kuliah boleh satu. Kalau pilihannya misalnya pemrograman web gitu ya. Kita tulis input type radio. Kemudian kita beri namanya mata kuliah. Value-nya Dasar, kayaknya saya tulis web dasar pilihan yang kedua. Misalkan, web radio, m saya tulis mata kuliah juga, Value nya basis data. Maka ketika dijalankan hasilnya kita hanya bisa memilih salah satu mata kuliah web dasar atau basis data. Nah, ini jangan sampai salah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membuat namanya berbeda, maka dia bisa diklik dua-duanya. Jadi sebaiknya menggunakan name-nya sama karena itu untuk inputan yang hanya boleh memilih satu. Kalau name-nya teman-teman buat sama jadi dua-duanya tidak dua-duanya uh, bisa diklik. Padahal harusnya kalau radio button itu hanya pilihannya salah satu saja. Maka itu uh, kuncinya ada pada name. Jadi name-nya harus sama ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita bisa memilihnya lebih dari satu, maka kita gunakan yang tipe checkbox. Berikutnya tentang checkbox. Ini berarti pilihannya bisa lebih dari satu. Input type checkbox. Kemudian... Pilihan satu, value-nya satu web dasar gitu ya. Lalu inputan yang kedua, type-nya juga checkbox. M nya pilihan 2. Value-nya basis data. Inputan yang ketiga. Saya kasih name pilihan tiga, value-nya misalkan garpi. Kita lihat hasilnya, maka kita bisa lihat ada tiga pilihan, bisa satu dua tiga atau hanya dua atau gantian seperti ini ini adalah hasil dari menggunakan checkbox, kalau yang ini tadi radio button kemudian yang berikutnya kita kenalan dengan combo box saya kasih enter dulu combo box Untuk combo box kita menggunakan tag select Kemudian, di dalamnya ada tag option. Nah, yang pertama, value-nya dasar. Kemudian, option yang kedua. View nya basis data yang ketiga lihat dulu hasilnya ya nah ini ada combo box dengan pilihan web dasar, basis data atau ERP berikutnya menggunakan option group, saya copy aja ya teman-teman saya turun ke bawah, saya berikan enter Select-nya sama, kemudian untuk uh, optionnya juga sama, hanya di sini ada option group, pakai OPT group, pindahkan ke bawah. Di optionnya ada di dalam option group, pakai label, pilih MK. Sama seperti itu ya. Nah, di sini ada pengelompokan pilih MK. Seperti itu. Jadi ini gunanya untuk option group. Kemudian bila ada value yang ingin dicek sebagai nilai default, misalkan pada checkbox kita bisa menggunakan ini. saat dijalankan secara otomatis ini akan ke checklist duluan ya, seperti itu. Radio button juga misalkan ada nilai default yang perlu dicek duluan, kita bisa gunakan cek taruh sebelah sini. Jadi seperti ini ada nilai defaultnya. Untuk combo box kalau mau ditampilkan lebih Besar, modifikasi lain untuk combo box kita bisa kasih size. Misalnya size-nya 5. Maka ketika dilihat hasilnya, tampilannya menjadi seperti ini. Jika kita ingin mengambil nilai lebih dari satu tambahkan multiple. Maka kita bisa pilih lebih dari satu. Kalau seperti ini kan hanya satu. Tapi kalau mau lebih dari satu kita pakai multiple. Sehingga hasilnya bisa dipilih lebih dari satu value. Demikianlah penjelasan mengenai radio button, checkbox, dan combo box. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.